Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Beneska Official. Oke, jadi video kali ini di sini saya akan membagikan preset-preset preset yang OLED lagi guys ya oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya masuk ke video perset yang pertama oke okay, lanjut ke perset yang kedua guys Oke lanjut ke presiden yang ketiga ya. Oke okay, lanjut ke preset yang keempat guys Oke okay, lanjut ke preset yang kelima ya Oke okay, lanjut ke preset yang ke 6 Oke lanjut ke persediaan yang ke tujuh ya <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ke delapan ya yes. <SILENCIO> Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 ya 5 Oke lanjut ke perset yang ke-11 Oke lanjut ke perset yang ke-12 ya Okay, lanjut ke presiden yang ke-13 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 ya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 lanjut ke preset terakhir untuk ke 17 ya Oke okay, jadi mungkin segitu aja presetnya ada 17 ya guys ya seperti biasa untuk link presetnya ada di deskripsi guys ya jangan lupa kalian share video ini bila kalian suka ya Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya